Alright alright alright alright, alright. baik lagi samu gua raffi di channel raffi kabi pastinya udah lama banget gua gak bikin video ya kali ini kontennya masih sama mas tentang reaction gua mau nge-react video-video yang lucu dan kayaknya gua mau bikin ada konten baru deh tentang kesok tawan gua ngebahas satu hal yang lagi viral, berita-berita yang lagi viral. Tapi ya belum tahu ya. Kita lihat aja nanti ya gimana. Tapi kalaupun ada, kalian jangan lupa nonton ya. So, langsung aja kita reaction videonya. <tuh>, tanpa berlama-lama. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya. Kita langsung aja meluncur ke video yang pertama Untuk kita reaction Ini videonya gue dapat bahannya dari Instagram Ada beberapa yang sudah gue Save gitu ya Gue tandain nah, Kita mulai dari atas dulu Oke okay, ini yang pertama ya Oke okay, sebentar Kita Suaranya Mada narupo Mada <tuh> Maksa larupa, oh <laughs> ya ya ya ya ya, dia lagi mau foto sama monyetnya, tapi malah ditarik rambutnya. Mungkin terlalu dekat ya, Oh enggak, enggak, ini bukan salah dia. Kalau menurut gua salah hewannya tangannya terlalu panjang anjir, dan gak ada perhitungan juga, kayaknya dari dia aja deh. Hati-hati yang suka selfie Yes, secara random Eh, eh, eh eh, Harum gak boleh jahat <laughs> Kok suaranya kayak orang bengek ya Makanya mbak kalau mau foto sama hewan Jangan sok paling berani sama hewan Akhirnya yang ditunggu-tunggu tunggu kejadian Ini bukan sok paling berani kita lihat ya Kita telah ah, pulang -pulang. Ini kandangnya tuh Udah lumayan jauh dari mbaknya Kandangnya udah dikasih pagar juga dan dia tuh nggak terlalu mepet pagar kayaknya sih. Ini masih ada jarak ini kayaknya. Cuma emang karena tangan monyetnya aja yang kepanjangan harusnya pagarnya bisa dibesarin gitu biar tangannya nggak sampai ya nggak sih? Bukan salah mbaknya lah. Nah coba aja. narupo. Oke kita bacain lagi komentarnya yang eh eh eh lama-lama kau lucu iya mbae lucu madak rupo telat lagi responnya telat anjir oke kita lanjut video yang kedua ya ini videonya apa ya gila kenceng banget oh gue tau lagi nih kita lihat ya Pakai mesin tenaga kuda pasti. Kita baca komentar dulu bentar. Ereking X, Klotok King, Klotok. Iya, yeah, ya yeah. Perahu-rahu kayak gini dibilangnya klotok ya. Ada di Indonesia juga ada beberapa, tapi ini kayaknya bukan di Indonesia sih. tadi di Thailand mungkin atau di mana? Tambah pakai tutu-tutu biar gege apaan tutu enggak ngerti lagi gua Yaya kita play ya kenceng banget ini bismut bismut bismut ada bismut bismut bismut bismut atau apa sih? Gue gak tau lagi nih Sebutannya apa ya? Biksu kayaknya <gifat> Biksu Racing anjing Dan kagak ada yang ketakutan Semuanya santai aja gitu kayak gak ada apa-apa Lihat ini Tuh Sampai terbang hampirnya apaan tau ternyata Tuh Santai-santai aja semuanya Bahkan ini yang pinggir santai banget tuh itu ini sambil video apa di video ini? Kayak di video ini, di ini. Hai limit. anak-anak bekat yang suka ngebut-ngebut pakai air rock, pakai Nmax tuh ngelet ginian langsung hormat mas, ditakut. <laughs> ini kalau di BKT lucu banget sini. <laughs> Bisa tapi kan di BKT kan panjang tuh lurus ya. Dia di air, air aku main tuh di jalanan kita balapan gitu siapa yang menang. <laughs> ini nggak cuma suaranya doang yang kenceng emang emang kenceng ini itu. motor sekarang kan kebanyakan suaranya doang ya yang kenceng ya <gulur> tanpa ngeledek tanpa ngeledek biksunya tapi ini memang lucu-lucu banget ini parah tapi mencari kitab suci ke barat anjing-anjing avatar berangkat berburu-buru-buru apaan anjing iya lagi anjing avatar bangsat botak ya Anjing, dalam hati, dalam hati istighfar nggak ya? Ya anjing, orang biksu istighfar gimana? Ban bakarnya, Ci. Ah, ban bakarnya, Ci. Oh, <laughs> ban bakarnya, Ci. Ci itu, no, Ci. Kekuatan tenaga dalam gitu, anjing. goblok <laughs> Oke, okay, next. Next, next, next. Nah Oh, ini, ini. lucu nih. Ini kalian bisa lihat sendiri ya Gue dapat dari mana bahannya ya <laughs> Efek kelelahan kali ya Untuk cantik Untung apa untuk nih sebenarnya nih Kayaknya untung ya Untung cantik kenal pota angkot anjing, uh. padahal tadi awalnya cantik nih orang, begitu nguap buka berubah. Uh. Uh. masih ada sisa nih ya, tuh. cantik cantik ini masih cantik tuh ya masih cantik ini, tapi begitu menguap, waduh. kesurupan apa gitu Anjing lucu nih asli <SILENGALAN> Apakah ini relate sama kalian Kalian punya pacar yang cantik Terus begitu muap mukanya berubah jadi jelek Kayaknya semua orang cantik Kalau nguapnya Kayak gini Itu bakalan Bukan jelek sih Bakalan lucu <SILENGALAN> eh Kalau jelek Kesannya gue ngejelek-jelekin orang ya oke ngajak ngajak bulan sabit aja hampir kesedot itu kalau ada temennya di depan otomatis paling masuk itu kesedot itu vacuum cleaner lewat itu itu black hole ya teman-teman ya aduh anjir itulah salah satu alasan kenapa kita disuruh tutup mulut takut nyedot ya <laughs> ini ini bulan sabit maksudnya ini nih <laughs> gue baru lihat lagi oh tapi perawat tapi tatoan ya oke okay juga nih <laughs> dan back ngeselin banget kayak kenal potangko, asli lu kamu cantik, kamu aman, <laughs> modelan alam semesta. <laughs> Aduh lu coba, oke okay, next, next, next, wah ini nih, ngajar sih. Lagi mimpi apa sih bang? Gaunnya kebangetan coba kita lihat ya. <tuh> hmm? apa <tik> sih <tik> ini hal paling memalukan ya kalau kita ngigo terus dilihatin teman-teman kalian ini masih pada bagus, di teman-teman kalian yang bangsat bangsat ini masih bangun dan di video ini <tik> anji, viralin <tik> anjing <ngolok>. gaulan <tik> Gapan coba kira-kira dia? Nah, nah, nah. Nah, nah, nah, nah, nah. Tapi kayaknya kalau di dunia mimpinya kayaknya dia ngom ngomongnya itu serius gitu Tapi begitu Di dunia nyatanya dia begitu ya Dikerjain <tuk> lagi <tuk> <tuk> <tuk> gaju kali ya jahat kawan-kawan dia tapi lucu iya yang teman-teman tuh kadang-kadang teman-teman kita tuh kadang-kadang kayak bangsat ya anjing lucu banget lagi ya tapi ya jerbantal bantal dari zaman Majapahit dari jauh majapahit anjing settingan kah kamera ready ya mungkin bisa jadi settingan tapi lucu aja sih kita ngambil lucunya aja Ya hiburan aja. Oke okay, next, ini yang terakhir ya. Video yang terakhir. Nah, fluid perintahan gila panjang banget. Nice, bisa begitu. Nice, boleh boleh melempar. Nice. <laughs> Kepikiran gitu ya Dan apa sih kuat banget ini Bisa sampai segini Lucu <S Starting> in <Interface> <set> lucu <murder>. perindavan itu nggak ada lawan ya. Kalau untuk keunikan, keanehan tuh nggak ada lawan dia senegaranya negaranya tuh. Kalah Indo tuh kalah. Siapa yang kepikiran bikin peluit setinggi ini tuh siapa, anjir, anjir. Komentarnya enggak ada yang lucu lagi. Ah, teka-tekiin orang doang ini mah. Lagi <laughs> kau Aulo botok nian pengen, ya. Yeah apa, gak ngerti gue anjing, bahasa Palembang nih kayaknya oke, segitu aja video kita kali ini ya guys ya menurut kalian yang mana tuh, yang paling lucu bang yang ini bang, yang paling lucu, coba komen di bawah ya yang mana yang paling lucu menurut kalian, coba komen di bawah <laughs> kalau gua sih kayaknya, yang ini ya ini yang terakhir, the best sih kepikiran gitu anjing, bikin peluit setinggi itu ini peluit ini anti banjir ya jadi kalau dia kebanjiran new peluit itu masih kelihatan atau bisa jadi ini tanda sinyal SOS tanda butuh pertolongan kalian lagi berenang tenggelam tiap aja tuh fluid ya untuk penandakan kalian butuh pertolongan <laughs> ini bisa jadi solusi nih bisa jadi solusi untuk orang-orang yang kelelep <coughs> Oke, segitu aja video kali ini. Nanti makin lama makin acok. So, ya yeah, jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen dan di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu. So, see you sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.